Hei, kamu kenapa? Pengen deh punya wajah glowing seperti artis terkenal. Oh, itu sih gampang. Coba deh pakai skincare ini. A few moments later. Wah. Wow. Loh, kok masih cemberut? Bukannya kulitnya sudah glowing. Glowing sih glowing, tapi